Nah, enggak terbayang atau terpikir bahwa hewan herbivora bisa makan daging seperti hewan sapi domba rusa dan tentunya keluarga hewan herbivora lainnya dan fakta yang saya temukan di internet cukup mengejutkan dan gila dan jawabannya ya hewan herbivora ini bisa memakan daging biasanya hewan herbivora ini memakan daging berupa hewan-hewan kecil seperti kelinci, anak ayam, burung, tupai dan juga mereka memakan daging bangkai perilaku hewan herbivora memakan daging ini pernah didapati di negara Kenya dan India ini pun yang diketahui manusia lalu bagaimana kondisi di alam liar? apakah lebih gila lagi kasus yang paling ekstrim yaitu di negara Kenya dimana dikabarkan bahwa seekor sapi menanduk seekor kambing hingga mati lalu si sapi ini memakan daging kambing tersebut menurut Albert kabuki yaitu seorang pakar Pertanian dan peternakan di wilayah Kenya mengatakan bahwa ini terjadi karena hewan herbivora kekurangan nutrisi dan mineral penting yang mereka butuhkan dari rumput hijau yang mereka sulit temukan. Akan tetapi, beberapa kasus hewan herbivora ini, walaupun... Pasokan rumput hijau tercukupi. mereka juga terkadang memakan daging atau ya memakan hewan-hewan kecil. Lah. Menurut kesimpulan dan spekulasi saya, ini terjadi karena hewan herbivora ini mencari tambahan mineral atau nutrisi yang mereka butuhkan yang tidak didapatkan dari rumput hijau atau tumbuhan atau malahan ini telah terjadi penyimpangan menu makanan dari hewan herbivora tersebut. Ini berdasarkan temuan saya di internet. Ada sebuah artikel mengatakan bahwa hewan herbivora yang diternak terkadang diberi pakan atau makanan yang mengandung daging atau istilahnya MBM yaitu meat-porn meal bentuk pemberian pakan ini tentu tak seutuhnya dikasih kayak kasih tulang dan daging begitu saja enggak, enggak seperti itu tapi sudah dihaluskan dan dicampur dengan makanan mereka yaitu rumput hijau dan tumbuhan atau bahkan dedak atau sebagainya lah untuk makan ternak kenapa MBM ini diberikan kepada ternak? Ini bertujuan untuk memberikan tambahan protein dan kalsium bagi hewan herbivora yang diternak, tentunya. Yang tidak lain tujuannya untuk untuk membuat hewan herbivora ini lebih sehat. Tapi perlu diingat bahwa hewan herbivora ini tidak dirancang untuk makan daging. Mereka tidak bisa berburu karena mereka tidak mempunyai tidak mempunyai gigi. Atau cakar ayaknya seperti hewan perihora. Pada sistem pencernaannya pun, mereka tidak seperti hewan herbivora, karena hewan herbivora ini memiliki enzim khusus, yaitu enzim selulosa, di mana enzim selulosa ini bertugas untuk memecah rumput dan tumbuhan yang nantinya akan dijadikan sumber energi protein dan mineral bagi hewan herbivora, hewan herbivora tersebut kembali lagi ke masalah bagaimana jika hewan herbivora ini dipaksa makan daging misalkan diberi pakan MBM tentu ini akan menimbulkan efek negatif bagi hewan herbivora nantinya hewan herbivora ini akan mengidap sebuah penyakit malahan Si hewan herbivora ini Menjadi agen penyebar penyakit Atau disebut infeksius Penyakitnya ini disebabkan oleh prion Apa itu prion? Prion adalah partikel protein Yang terinfeksi Atau memiliki bibit penyakit Dan prion ini Akan menyebabkan otak sapi berlubang Seperti spon Dan penyakit ini atau disingkat dengan B.S.A -E. Atau secara sederhananya Mereka akan mengidap penyakit sapi gila Nah loh, Kamu bertanya lagi Kenapa kok prion ini Bisa menyebabkan penyakit bagi hewan herif Jawabannya ini baru spekulasi ya. Bahwa sistem pencernaan hewan herbivora tidak bisa mengolah protein dari daging secara maksimal. Jadi akan menyebabkan virus atau bakteri dalam daging yang ia konsumsi tidak mati atau tidak ternetralisir saat dicerna oleh hewan herbivora. Saya pernah melihat video kami memakan anak ayam. Mungkin aneh, tapi ini nyata. Gitu. Ini pun menjadi alasan saya kenapa saya membuat hewan herbivora bisa memakan daging.